Jijat doa bersama Santa Agatha Pelindung para penderita kanker payudara Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus Amin Santa Agatha, wanita yang gagah perkasa Penderitaan dan teladan hidupmu Menghantar hati dan jiwa kami Untuk meminta bantuan doamu bagi saudara dan saudari kami yang menderita kanker payudara Secara khusus kami menempatkan saudari Kehadapanmu meminta bantuan dan belas kasihan Tuhan melalui doamu Dari tempatmu berada dalam kesehatan hidup kekal dan kekudusan Sembuhkan semua luka dan semua air mata terhapus Kami berdoa memohon rahmat ilahi Yang disatukan dalam doa kita ini Untuk menyembuhkan sakit kanker payudara Yang sedang dialami oleh saudara kita ini Dan kami meminta doamu bagi kami semua Santa Gata Terkasih Berdoalah agar Tuhan kita Yesus Kristus memberi kami berkat suci, kesehatan dan penyembuhan. Kami ingat bahwa engkau adalah korban penyiksaan dari kekejaman dan tidak manusiawi manusia. Kami juga meminta dalam bantuan doamu untuk berdoa bagi seluruh dunia. Mohonlah kepada Tuhan untuk menerangi kami dengan perdamaian dan pengertian Sampaikan kepada Yesus Untuk mengirim kami roh pengertiannya Meminta dia untuk membantu kami Berbagi kedamaian Dengan semua orang Dari apa yang kau rasakan Melalui rasa sakit dan penyiksaan Mohonlah dalam doamu Bagi kami Agar Tuhan Yesus memberi kami rahmat Untuk tetap kuat dan tegar Dalam segala kesulitan dan tidak membiarkan amarah terjadi dalam diri kami Berdo'alah agar kami menjadi lebih damai dan lebih murah hati Dalam kesucianmu kami juga menyerahkan saudara dan saudara kami Yang menderita kanker payudara Dimanapun mereka berada Agar dalam bantuan doamu Mereka memperoleh rahmat dan hiburan kasih dari Allah Dalam penderitaan mereka